Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala dijaga dari segala merbahaya, malapetaka bencana dan malah serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik guys di sini ada beberapa video rekaan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram banyak sekali kiriman-kirimannya tapi sayangnya videonya itu sekitar satu menitan saja dan di sini ada beberapa video ya ada sekitar lima video yang lagi hangat diperbincangkan dan banyak sekali yang uh, share kepada saya. Nah, di sini salah satunya adalah ramai puji Abang Baju Celoreng ini. Tengok apa yang mereka lakukan untuk mangsa banjir Jadi di sini adalah Abang Celoreng ya. Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran apa saja sih yang lagi istilahnya banyak diperbincangkan oleh teman-teman sekalian di TikTok maupun di YouTube. Let's go kita play videonya. Video yang dikongsi di media sosial ini Memaparkan abang-abang okay. okay. askar kita Yang sedang menyediakan masakan panas wow. Dengan penuh iman untuk santapan penduduk-penduduk Di sebuah pusat pemindahan di Pahang Masya Allah Dapat kita lihat mereka sedang memasak lauk kawah Yang nampak penuh menyelerakan dengan sepenuh hati wow. Enak mereka adalah daripada batalion ke-25 Regimen askar Melayu diraja okay. Penyediaan masakan secara gotong royong ala kenduri ini adalah misi bantuan kemanusiaan bersama pelbagai agensi yang terlibat demi kebajikan mangsa-mangsa banjir yang terjejas. Betul, betul. Banjir yang terjadi di luar jangkaan kita semua baru-baru ini telah memperlihatkan hubungan dan kerjasama erat di antara rakyat Malaysia dan anggota beruniform termasuklah ASKAR. Betul saya betul Jika betul Jika kita fikirkan sejenak gelombang banjir yang besar ibarat tsunami ini Telah memberi kesan yang meluas dan mungkin juga telah membanjiri Tempat kediaman anggota frontliner kita di dalam video ini Namun mereka tidak menjadikan itu sebagai alasan Dan terus membantu mangsa banjir dalam apa jua aspek yang mereka dapat bantu Allah. Semoga Allah melindungi dan merahmati anggota ATM dan unit beruniform yang lain Dalam membantu rakyat Malaysia yang terkesan pada peristiwa banjir kali ini Amin Marilah kita sama-sama menghulur tangan dan berganding bahu Untuk membantu memulihkan semula kawasan-kawasan yang terkesan teruk akibat musibah ini Betul Video yang dikongsi di media sosial ini Memaparkan abang-abang oh, anggota yang terserempak dengan segerombolan gajah Yang saiznya boleh tahan dahsyat Okay Okay <tid> Oke, okay, di sini gajahnya keterangannya adalah beri salam, guys, kepada mereka. Allah, start lagi-lagi, Allah. Allah. eh tapi tapi mengerikan sekali gitu guys lihat gajah banyak banget gitu dan gede juga eh tapi saya heran juga lah di sana itu kayak hewan-hewan itu bisa apa namanya ya berkeliaran gitu kayak nggak dikrakeng gitu loh guys tak jalan, tak jalan, tak jalan. Tak jalan. Allah eh ketika kita terbaik akan abang-abang askarni yang terpaksa melalui berbagai rintangan untuk membantu mangsa yang terkesan tapi macam gajahnya udah tahu guys kita nak anak anak jalan macam tuh dia pergi Allahu Akbar Oke okay, di sini di saat kita harap ATM bantu ini yang terjadi pada kem mereka sendiri Allah jadi pantas saja istilahnya kemarin itu guys ATM dan lain sebagainya ya daripada tentara-tentara juga itu tidak langsung untuk membantu karena kem mereka pun tempat tinggal mereka macam nih guys ya Allah tahulah lah semua. Saat kita mengharapkan anggota ATM untuk membantu menyelamat mangsa-mangsa banjir Kem mereka di Temerlo Pahang juga teruk di badai banjir besar Ya Allah. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang berbudi pekerti Janganlah kita menjadi seperti segelintir individu yang melemparkan kata-kata tidak manis kepada anggota-anggota beruniform si. Kerana mereka juga manusia, sama seperti kita Dan hanya mengikut perintah dalam melaksanakan tugas dan operasi Ya Allah, keadaan macam tu banjir tu. Dapat je. dilihat air yang naik sangat tinggi di Kem Batu di Temeloh sehingga mencapai paras bumbung. Ya Allah. Semoga anggota ATM terus tabah dalam membantu rakyat Malaysia yang terkesan pada peristiwa banjir kali ini. Amin. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan agar air banjir di seluruh negara akan surut dengan cepat Dan ambil langkah berjaga-jaga dengan lebih pekat terhadap laporan kajian cuaca Sekiranya Amin. kejadian banjir diramalkan berulang semula Amin. Ini memaparkan seorang anti bersama keluarganya hmm. Yang gigih memasak untuk penduduk-penduduk sekitar Wah. yang terkesan dengan banjir Ini loh guys Nggak habis pikir dah kita Ini mereka juga kena banjir dan memasak untuk orang lain gitu Wah Gak habis pikir guys Kenapa bisa seperti itu Apa yang Saking menarik baiknya. perhatian orang ramai adalah Rumah anti itu sendiri sedang dilanda banjir Namun beliau tidak berlengah untuk membantu warga komuniti Yang telah terputus bekalan makanan akibat rumah Ya Allah Allahu Akbar Mereka ditenggelami air banjir Dapat dilihat keadaan air banjir Yang masih diparas lutut langsung Tidak menghalangnya daripada membuat amal kebajikan Tindakan pantas anti ini mendapat pujian ramai kerana hatinya yang mulia Dan sikapnya yang mementingkan orang sekeliling walaupun diri sendiri sedang ditimpa musibah yang sama Ya Allah guys, ini tak habis fikir saya kenapa boleh ada macam ni dan Masya Allah Ini merupakan macam teguran bagi kita seburuk apapun kita kan Dalam kondisi apapun apabila kita boleh membantu maka bantu Makcik ni buat kita sadar tau Betapa pentingnya Ketika kita saling membantu tu Pasti semuanya akan ringan macam tu guys Dan saya yakin makcik ni memang Allah Terbaik lah Hei Tak habis fikir lah Tak masuk akal lah Mana ada kan Kalau kita ni orang-orang biasa je Mana ada Kita kena banjir semua kena banjir Mestilah mikirkan untuk diri sendiri tapi makcik ni ya Allah Allahu Akbar terbaiklah. Okay Allah. Amat melegakan apabila air banjir telah pun surut namun anti masih gigih dengan misi bantuan yang Allah menyediakan bekalan makanan untuk jiran tetangga dan juga penduduk-penduduk sekitar yang terkesan. Difahamkan penduduk-penduduk sekitar juga telah datang untuk membantu auntie tersebut Dalam menyediakan masakan panas dan juga menolongnya untuk mengagihkan bekalan tersebut Walaupun mereka saling tidak mengenali antara satu sama lain Namun sikap mereka jelas membuktikan bahawa rakyat Malaysia mempunyai hati yang sangat mulia Dan tidak mementingkan wow. diri Syabas dan tahniah uh, auntie sekeluarga dan mereka yang membantu mangsa mangsa banjir Okey Okey Betul sih ketika mereka ini hmm, Di bawah itu kan Di bawah dan mereka di atas rumah dia Allah Mestilah harus dapat bantuan makanan juga kan Allah Inilah bantuan-bantuan betul lah guys, kita dari sini bisa melihat ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Cina orang mana-mana lah berbangsa-bangsa kan, suku bangsa semua ada kat sini dan akbar, mereka semua bersatu untuk saling membantu guys jadi tidak ada istilahnya <laughs> eh warga ini Suku ini dibeda-bedakan Tidak ada Semua sama Semua saling membantu Wow Allah Oke okay, ayah dah mulai suruh dah Ramai sangat lah guys Yang bagi-bagi bantuan macam nih semua bergeraklah untuk saling membantu bagi makanan. Allah. Syabas dan tahniah kepada rakyat Malaysia yang amat prihatin. Okey. Mempunyai adik-beradik yang ramai selaku anak sulung, dia perlu berkorban demi adik-adik yang masih kecil. Allah. Tak kala. Ya guys, di sini hanya Maggi dan mineral. Untuk isi perut selepas banjir Oke. Okay. semua Terima kasih ya Allah Memang kalau kita tengok ya Kalau kita tengok adik beradik dia banyak Siku, kan ya Takkanlah sempat untuk Apa nama tu uh, Makan Masak-masak macam tu lah. Sebab apa juga Ni kena bere-bere rumah kan Bersih-bersih rumah tak kena banjir Ya Allah Kalau ada saya kat situ Saya akan bantu Allahu Akbar Tadi masa lunch Tiba-tiba saya sebab Sebab teringat aku ni bersyukur Dapat makan sedap-sedap hari ini Sedangkan saudara banjir Kat luar sana Entah makan atau tak lagi Ya Allah Betullah guys Allahu Akbar. Alhamdulillah. Banyak sekali komentar-komentar di sini, guys. Allahu Akbar. Kita sama. Semoga dilimpahi rizki dan dipermudahkan segalanya. Allah. Oke. Okay. Okay. Misi penyelamatan ya anak kecil. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Asyik baik kita ada askar ruang Askar Askarkan kita Ya Allah Ya Allah tak apa Kita selamatkan dulu Min ya Boleh ke tu Min Boleh jalan ke tu Min Guys Bukan hanya manusia ini selamatkan ya Tapi juga hewan-hewan diselamatkan oleh orang-orang di sana Allah Kucing pun nak melahirkan tu Masa ya Allah Aku tak Tak sampai hatilah saya ada kucing banyak kat sini kucing tau. Kasian nak dia nak melahirkan masa-masa banjir macam ni. Dia cari tempat kat mana tahu Ya Allah. Terima kasih buat abang-abang yang dah tolong kucing tadi. Masih abang-abang ni masuk tak kan Allah ada kucing lagi guys. kasihanlah galian nampak kesian ya tu uh, dah lapar okay, dia okay. kereta kereta sampai lidarak nak balik darat <laughs> we hey, kucing tu kau tak ambil selamatkan dia kau piki kau dia <tik> tolonglah abang <tik> kucing kasihan dia eh, besar bocin tu. Ayolah. Orang ada berapa sini? Ayolah. Sini sini sini sini. Busbus. Eh, janganlah lari. Hilaplah apa lah guys mesti lapar babah ni tak makan dia pun nak cari kat mana Ya Allah Eh hey, ramai banyak sangat tu Senanglah boleh tolong Alright guys, dah selesai videonya. So, itulah tadi kumpulan banyak sekali daripada share kawan-kawan sekarang dekat Instagram. Dan memang Allah sebab dan terharu dan juga saya tak fahamlah nak cakap apa sebab Allahu Akbar, kejadian-kejadian ini memang tak pernah lah kita fikirkan kan. Mestilah sebab Allah tiba-tiba je air naik macam tu dan Allahu Akbar. yang membuat hati saya tu macam eh tak habis fikirlah ada makcik-makcik tu yang dia rumah dia pun banjir tapi dia memasak untuk jiran-jiran dia yang juga terkena banjir macam tu dan mungkin yang ada dalam fikirannya kalau saya tak masak jiran-jiran tak boleh makan macam tu Allahu akbar terbaik eh. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang boleh kita ambil kat sini Macam adik-beradik tu makan migi je Allahu akbar Jadi boleh dikaitkan Antara makcik-makcik ni memasak Kebaikan makcik ni untuk orang lain kan Apabila adik-beradik ni Sebab dia tak ada masa lah untuk uh, memasak dan lain sebagainya Dia hanya gunakan migi je untuk keluarga dia dan adik-beradik dia Allahu akbar Allahu akbar Lillahilham Banyak pelajaran yang dapat kita ambil daripada kejadian-kejadian ini guys, terutama kita yang orang Indonesia, senantiasa juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, agar diberikan kesabaran dan ketabahan, dan juga segera selesai dan pulih kembali, dan yang terakhir yang buat saya sebab juga, macam terharu sangat, apabila ada kucing nak melahirkan, tu dia tolong Allahu Akbar, Ya Allah saya tak habis fikirlah, orang-orang kat sana beberapa hari tak makan, kucing juga tak makan, Allah Sedih sangatlah guys. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada abang-abang dan orang-orang baik kat sana. Dan semoga dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan buat bangsa semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta diberikan ganti yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Saya peminat untuk diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته